Masuk sosial, Sama. semua iya, yeah. wah, ini yang video yang sana tadi ada di posisi KPA ya. nih, masih video sosial. Wah, ini maksudnya sisi gembira Iya yeah. ya? Yeah. Ya, yeah. ini kawasan gembira Ini kawasan gembira utara, <guluh> <guluh> kalau gembira utara, ya eh, maksudnya ini yang iya, gembira. Eh ya, dulu ya ada pohonnya semua berarti. Dulu besar. Zamannya tahun 2000 apa ya? 2008. 2008. sudah kan siap. Ya. ini sebagian tanaman jagung masyarakat istri, Pak. Ada berdasar kami, Pak. Pada saat kami melakukan kegiatan penanaman. Kemudian kami bekerja sama sari sampai dengan umur tahun. Sebagian pak, sebagian juga masyarakat harusnya apa namanya Saya kira mungkin dihentikan kalau jagung ini udah, ini tambah tambah apa namanya masih sangat tinggi. Uh, oh. kaleng oh, right. uh, okay. hmm. uh, mm. nah, nah, ya kaleng oh, ya thinking, nah, ini ya Pak ini kardus Pak Jadi ini memang anu ya ditanam loh Ini yang yang sebagian yang itu kan menanam menanam Pak mau menanam tapi mungkin masih kecil pak. Nah. Kemudian tumpang sarinya masyarakat Tapi iya. nanti setelah. Tapi nggak, orang tumpang sari itu tidak kalau nggak dihijaukan, ye, pak. Ini, pak. udah gak, itu banjirnya nggak sepanah jadi sedimentasi makin tinggi. Ye, pak. Maksud saya tegangannya <tuk> nggak ada. Ini sama sekali. Pak yang ini. Tapi tiga puluh tahun, saya melihat Iya, Mas. tiga puluh kita saya melihat bahwa sejak tiga puluh tahun, saya melihat bahwa sejak tiga puluh tahun, saya melihat bahwa sejak tiga puluh tahun, saya melihat bahwa ini tiga puluh tahun, saya melihat bahwa Timur, Makanya agak diganti, kalau ya, kalau tanami, kalau tidak iya tetap, kalau tidak ada tanaman kerasnya agak berbahaya dengan model seperti ini ya, itu, baru itu baru jadi ya, ya, kalau ya, nah, ya. udah kayak gini ya itu mau di apa kayak apa jadi ya, tinggi. Ya, bisa, tinggi bisa tinggi Iya, monggo. Maksudnya ini kan... ya. Pak Ini Dengan dikonservasi. Ya kita harus ada pertemuan-pertemuan di duduk bersama dengan kepala desa, kepala Camat sama sosialisasi bareng karena banjir kalau yang di ini kita budul, dan sebagainya ini kan seperti ini ya. ditanami jagung semua ya kalau musim ini ya tanamannya jagung enggak kan, ada lain iya. Iya ya perut taninya sendiri yang harus punya, ada program, ada kalau yang Kalau dilepas, dilepas malah diberikan, katakan ya. ini adalah ideal. Aku jalur jagung Pak Menora, ini orang jagung itu tak keis, di sebagian mama kita tegangkan sehingga pohonnya eh, kelihatan. Kalau ini kan duludul -dul itu, jagung duludul, -dul gitu. budulde ya. pasti sedimentasinya melorotnya ke sana. Sampai Udah, Rata -rata itu sampai kapan tidak akan selesai rata-rata ya. semua seperti itu loh Pak makanya kita harus nanti dengan dinas pertanian dinas lalu, tapi se... LMDH bukan perhutanan, perhutanan sosial perhutanan. ya jadi masuk. masuk? masuk? sebagian itu LMDH LMD, sebagian perhutanan sosial Pak kenapa pak ke sini jadi LMD, kan. jadi masuk jadi kita tidak langsung semuanya LMDH jadi kita langsung jadi sosial jadi sosial lagi ada yang terjadi? Ada semua masuk Nah, itu Itu Kawasan koreksi Kalau dapatnya Sebenarnya, laporan kesel dapatnya itu rapi itu itu juga Pak kalau kemudian akses dari perhutanan sosialnya ternyata memungkinkan uh, deforestasi dan kemudian tidak bisa mengendalikan lingkungan, jadi dikembangkan sebagai fungsi awal, ini tidak bisa, kecuali ya di jataran-jataran rendah di, geleng, di, agenda, di bawah, Terus itu ya. uh, mau diberikan kepada masyarakat atau PHBM BHDM yang tak apa, tapi gak nang duur, tekan saya ngomong-ngomong yang usrah isi. Saya yakin tuh nanti pohonnya satu persatu ditampilkan. Masyarakat pertama kali <puluh> <pause> dulu, <puluh <evolution> <puluh> <puluh> nah, itu satu-satu, <puluh> itu pasti jadi pola, nah itu kan Kalau seperti ini kan masih ada tanaman jati, Pak. Ini tanaman masyarakat milik dari Kabupaten Masyarakat maunya membabat punya orang. Ya. lu punya ya. kan dibapak, ya. Ya. <tuk <tuk> Bapak, nah, orang maka dia ada selatan. maka, so, maka yang ah. ya, nanti membuat aja mas, kebijakan yang di sini. Uh, mm -hmm. Kalau itu mesti <tuk> nanti dikomunikasikan yeah. ke pusat. Yeah. Saya kira kementerian pasti mau, yeah. Karena, yeah. Karena, yeah. Dan itu lingkungan dan tren tanam jagung di mana sekarang sudah ekspansif dan kemudian menunjukkan Uh, dari sisi aspek lingkungannya nggak nggak bagus maksud saya longsor terus kemudian sedimentasi tinggi dan ya sungai pasti nggak akan menampung kembali kan aja karena harus konservasi, ada yang diproduksi dan terus dan kemudian mengangkat tekniknya teknik teknik menanam itu apa ya diguntri kapai berdasarkan seberapa gitu kan itu yang ada. Siapa nanti? karena nanti penjara dua persen, Ya hai, kan, hai, 50 persen hai, hai, hai, hai, hai, kan hai, hai, hai, hai, hai, hai, itu baru untuk tanaman Musim, pak. Jadi begitu. Nanti akan bicara dari LHK saya. Nanti bicara sama Perhutani Cipta. Kita duduk bersama di titik-titik mana yang rawa. Yang saya sudah cek kan meriah. Kemudian ini ada yang hari ini tentang utang ada. Iya. Ada terasa pak. ini pak kades desa terus kita bilang itu tahun kemarin tahun dia tadi kan kita datangi kan sama tiap ya, tahun tiap tahun tak bersapa lagi kita butuh beruntung ini naik kita nggak perbaiki mati. sama hari ini kita mau perbaiki kayak apapun penanganan banjirnya tapi awan di atas itu bentuknya kayak gitu lagi naik dunia bareng mak brus itu ya pakai ikhtiar kita sekarang kan teknologi modifikasi cuaca saya tidak bantuan pusat jadi pie <tutuk> penurunan, pertolongannya pie penurunan. Ini kalau nggak dibuat itu hutan ini gue sih cegillan nih. Itu harus dibeli oleh pemerintah. Nah sekarang kita siapkan coba ya mas ya. Berisi persentasenya dihitung nanti bareng aja pak. dan dengan kita kalau itu butuh kebijakan yang harus kita revisi, katakan seperti yang di kementerian apa aku nggak lurus. ngurus. Aku ngurus. Pak Nung Zewu, Pak. Pak Pak. Pak Pak. kayu gitu nggak, Pak? Itu kan bisa lumayan menahan, toh. Betulnya ya, Nung Zewu, Pak. Kalau kebijakannya ya, menurut saya, walaupun kita di BKH ini nggak ada masalah. Memang arahnya kan nanti kan hutan kewangan sarawatan, hutan tanaman kaya kan skemanya hutan desain, itu ya kan jaring Cuma implementasinya ya, memang dantang, mungkin, mungkin, mungkin, yang memang dikandung-kandung-kandung Mungkin dikandung-kandung-kandung Oke, maksudnya gini, kalau tadi persentase kan Kan okay. kalau kita melihat secara, apa ya Ini matematika kasar aja ini Ini <tuk> <tuk> jelas orangnya prosentase ini Ini prosentase ini sudah 99 persen Jagung, <tuk> ya. Sekleru, gitu, gitu, itu skleru gitu Itu ukuran yang paling gampang Makanya, wah oh, ini masih ditanemi, wah oh. Ini punya rakyat, bukan ngedak <tuk> Tanami kan enggak mau, karena ada nilai. Makanya mungkin yang di sana kayaknya persentase itu disiapkan, terus tanamannya bisa dia apa ya, di mix gitu ya. dengan sehingga ya. punya ilmunya lah dari sana Upama buah buahnya kok ya panen. Masyarakat bisa memanen di situ, gitu. segala yang produktif yang energinya dengan siapkan. Tapi tegakannya saya kira uh, menjadi penting untuk kita kalkulasi ya biar coba di apokat ya Pak biar apokat, apokat, kulit ketas, ada juren itu, juren, sangka kasih, nanti hitungan, jadi kan ada, ah ini ada Pak Eko Pak Eko kan bisa melihat kondisi kasingnya ya, nah, gambar-gambar ketangkanya kan masih ada Hai, eh, itu kalau kita kita urut pasti pasti ada hai, hai, hai, kalau kita urut, terus naik ke hai, pasti ada hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang hai, nah, hai, berdasarkan peta-peta hai, -peta yang masih ada, kita tarik ke atas. Ada hai, dari hai, kita Benernya begitu, nah, ini kan lagi yang di sini, belum nanti yang dieksploitasi dari ya duel-duel ya meneng. Saya lagi nangani di sekitar Merapi, dia duel, duel terus sama ini? Siapa? Ini dari sini, bisa kita Sebenarnya kita lagi ngecek ya. Kita kemarin tarik terus urutannya. Uh, yang urusan sumber daya air kami sudah bekerja sama dengan Bali Besar wilayah sungai. Terus, kemudian kita melihat beberapa titik genangan itu masih eh, ketahuan, gitu, masih terbaca oleh data kita. Nah, ternyata kejadiannya ada yang tanggul jebol, ya. Terus ada yang memang daerahnya cekungan, tapi ada juga yang kena kontribusi eh, rusaknya daerah di dataran yang lebih tinggi seperti ini. Contohnya, gerobokan ini ada Sungai Lusi, tapi juga ada. Uh, problem di pegunungan gendeng utara. gendeng utara nah ternyata di sini ada PHBN bersama perutani pengelolaan bersama masyarakat dengan perutani bagus tapi kan ada syarat persentase syarat persentasenya itu 50% harus tegakan. kalau 50% tegakan, saya lihat di belakang saya itu itu 99% gak ada tegakan <laughs> semuanya ditanemi jagung jagungnya sih bagus buat masyarakat tapi kalau kondisinya seperti ini Ya, oleh hujan seperti kemarin dengan tingkat cuaca yang sangat ekstrim, maka yang terjadi pasti akan ada sedimentasi, akan ada longsor tadi kita lewati. Nah, siapa yang menahan? Gak ada. Nah, sekarang kita evaluasi. Tadi ada sebagian yang PHPM, ada sebagian yang perhutanan sosial. Nah, komoditas yang paling menarik kan jago. Nah, kalau masif seperti ini, ini bahaya. Nah, sekarang harus kita review. Itu paling enggak butuh waktu ya 4-5 tahun. Sehingga tanaman itu betul-betul sudah bisa menggigit gitu. Nah, soal bagaimana mengelola di kawasanya, saya kira teman-teman yang belajar soal kehutanan pasti sudah paham. Ada tegakan, ada bawa tegakan berapa persentasen ya itu yang dikelola bukan kemudian mengolah selolah, hanya nah, diminta kunjungi ini pasti nggak selesai ini yang coba kita review di samping tentu harus ada reengineering ya Bama okay. tadi butuh sodetan ya Bu yeah, ya butuh yeah. sodetan yeah. terus kemudian beberapa tanggul yang mulai tipis maka kemarin kita bicara patroli patroli di sekitar das, patroli tanggul agar kemudian kita bisa tahu dan saya masih dibantu terus oleh pusat, oleh Angkatan Udara, BRIN BMKG sama BNPB gitu ya untuk modifikasi cuaca. Ini masih jalan terus. Jadi kita tahan sejak dari awannya gitu ya, sehingga curah hujannya bisa kita kendalikan. Nah sekarang kita uh, coba bereskan dari sisi hilirnya yang saya lihat di lapangan sendiri. Oh memang tahu lupa buat. Nah kemarin Pak Basuki sudah hadir, sudah menyiapkan yang ada di Kudus, Jepara, Pati. Dan nah, ini saat ini tambah gerobokan gitu. Gerobokan ternyata nanti sampai melorok. Maka rasa rasanya kita mesti review semuanya ya agar lebih sistematis dalam penanganan ya. ini. ada warga yang ikut nanam jagung. <tuh> banyak Pak. Nah nanti diganti ya Pak ya. Karena <tuh> <tuh> jagung nggak peko yang ono. Kita kena udan longsor Ganti nopo Pak. Yuk ya. ganti ke taman keras oh. So. Buah buahan gak? Iya apokat siapa Pak? Apokat ya apokat. ya. Nanti kan so <tuh> dipanen panen ya. Dan juga ya pula <tuh> kuda nggak bro. Iya toh? iya. Sebagian sudah di dalam Pak. Iya, iya sebagian di masih kecil baru Kemarin masih kecil. kemarin tanduran sing gede sukun ning ngono ya ya. warga ya. Nggih. keras diganti jagung, <laughs> mana tante-kantin baik Ini gondrong nih, warga masyarakat, coba kan ngedok, ngerak dulu mesti. Oke, iya, oke, oke, oke, ya oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ya dana kecepi yang ya pak. Bintang samudra kecil <susuruh> ya <susuruh> No